Untuk keperluan pertama, sahabat kita lihat ada unggahan spesial dari Dokter Iqbal ya. Semalam unggahan sebuah postingan foto bareng Gunda Leslie Kejora dan teman-teman DA serta Lida, masya Allah. Ini kebersamaan di acara silaturahmi dan temu kangen di rumah Leslar. Ini luar biasa, persahabat ya. Kita bahagia banget melihat kebersamaan ini. Dan kita lihat juga. Bunda Lesti terlihat sangat bahagia banget ya, masya Allah mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan, Amin. Di postingan ini pun persahabat ada sebuah kalimat Kemsen yang tentunya lucu banget ya dari Dr Iqbal, masya Allah kalimatnya, udah nggak lemes Besti soalnya foto bareng idola dan orang hebat Besti, aduh sayang sekali Besti seleb, katanya tuh, Aduh <laughs> Bikin ngakak banget ya, kebiasaan yang dituliskan oleh Dokter Imbal Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik dan selalu kompak. Amin. Dan kita lihat, persahabat di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Instagram Mei 2105 underscore cute mengatakan, "Ya Allah, senang banget lihat kebersamaannya, tuh banyak yang senang ya, dan banyak yang bahagia pastinya melihat kebersamaan ini. Mudah-mudahan selalu kompak, dan selalu solid, dan selalu terjaga, silaturahmi dari mereka." Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Ada sebuah ungan spesial juga nih, cute banget ya postingan foto Bunda Wesi dan Papa Bilar Masya Allah Memakai jaket couple Mereka memang sangat cute dan sangat romantis Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan langgeng Untuk rumah tangga mereka, amin Momen ini pun di kembali Oleh kelas stick Tentu banyak sekali tanggapan juga nih Di postingan ini Yakni dari akun Dara Talib mengatakan Masya Allah, semoga Kakak Dede sehat selalu, harmonis, bahagia, langgang sampai air hayat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah banget ya, doa yang sangat luar biasa tulusnya. Diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram eksta bangga juga mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Tabarakallah Bahagia selamanya Leslar Terkiut kesayangan Tuh, <tuh> Pasangan terkiut persahabat dia ya. Inilah Lesti dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya kita juga dibuat bahagia semalam, nih, dengan postingan Bunda Lesti dan Papa Bilar mengunggah video Baby yang terlihat sangat luar biasa. Gantengnya, masya Allah, ini sih penyemangat banget, ya, buat warga Konoha. Ini nambah ganteng, nambah gemes, luar biasa, apalagi pakai kupluk, doh, Nambah nih, kegantengannya. Luar biasa, momen video bunda Leste ini pun di repost kembali Alaykum sendal putih skor bilar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah ganteng aun tidak makin pinter nah gede ya sayangku Emang bundanya paling ngerti sama kita yang lagi demam malah rindu sama abang El. Duh Masya Allah banget ya, memang Tahu saja yang diinginkan oleh warga konoha Masya Allah, mudah-mudahan Baby L selalu menjadi kebanggaan orang tua dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin. Dan kita lihat juga bersahabat ya semalam ternyata ada tamu spesial ke rumahnya Leslar. Kita lihat di IG-nya Pak Ferry, waktu bersahabat ya Pak Ferry semalam juga mau videoin Baby L ya. Ternyata Pak Ferry main ke rumah Leslar semalam perhatikan tuh dengan jarak yang dekat, masya Allah, hidungnya, bibirnya Baby L bikin gemus aja, masya Allah. Henti-hentinya mendoakan, mensupport yang terbaik untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Selain papiro juga persahabatnya kita lihat keunggahan Kak Loli kemarin juga mengunggah atau mendripost kembali postingan dari bunda Lesti dan Kak Loli ini mengucapkan juga nih terima kasih dan tentu sekaligus persahabatnya mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh Bunda Lesti Kalian mengatakan amin ya Allah Makasih sayangku Wow kalimat yang Simple tapi luar biasa Banget ya Mudah-mudahan kalau persalinannya diberikan Kelancaran kemudahan Amin ya robbal Alamin